Ini berhasil, let's go! Udah kan, beneran berhasil, guys! di 10 kali, nah begitu ya. Enam puluh ribu dapat Kalau gua nanti berhentiin, gak di refresh layar, gak refresh prah, dapat anjing ngomong aja. goblok kaget gua. Hai, hai, Hari Eh, Princess dengan modal seribuan an aja. Gua biasa hancur-hancurin dulu, nih. Kedain ya, nanti caranya gimana kita pake dari kecil dulu ya kecil-kecilan no DC off aja DC nya guys. Kita pakai quick doang, cocok lima kali ya teman-teman ya kita lihat ya. Baguskah dengan pola gacor gua ini? Modal cepet gua nyari banyak-banyak penting profit aja ya teman-teman. Oke kalau udah cocok di quick ya guys. Sekian cek bisa di quick kita na naikin DC nya. Skip di checklist, lanjutin 20, puluh coba salah gua 10 ya, guys. Gua salah selesai. Sorry teman-teman, 10 quick skip ya, guys. Di otomatis oke, okay, minta jangan pelit-pelit ya, sama gua ya, Mir. Kasih yang banyak acuannya ya, Mir. <laughs> oke okay, teman-teman, oh ya teman-teman, kalian boleh ikut juga bergabung di grup gua untuk. Perkembangin konten gua. Kalau udah kita copot quick quicknya guys, skipnya di checklist. Kita cocol manual lima kali aja teman-teman. nya masih on ya guys. Lima kali cocol ya, lima kali manual. Bolak-balik, pokoknya polanya. Ya. Kalau ini pola di Gius ini duluan skip dulu. Auto normalnya manual. ya Kali ini gua balik dulu, klik duluan untuk Mirna. Ya, guys, ya, bedanya cuma gitu aja. Kita naikin dua kali bed 1000 langsung turbo skipnya dicekris dua 20 kali, ya teman-teman. Ya, jadi kalau lu mau ikut gabung grup gua, boleh ya, guys. Ya, untuk kemarin konten gua juga, untuk ngangkat pola-pola gacor kalian semua, boleh banget yang punya. Uh, pola gacor ya lu gabung aja ke grup gua guys disitu juga lu bisa klaim bonus ya guys ya agen apa aja ntar gua share ya guys ya Halo buat main sama gua bareng gua di agen yang gua saat ini lu boleh klik link yang ada di kolom komentar teman-teman ya Pasti gua referensiin agen-agen yang WD-nya membayar ya. WD-nya dibayar maksud gua ya ada agen yang gak membayar soalnya cuy Oke kita lihat bet seribunya kayak apa nih ya, coy ya kita coba cek cok cek cok ya guys ya. Terima kasih juga yang udah subscribe gua ya guys yang baru gabung jangan lupa support gua dengan subscribe karena itu penting buat semangat gua ya guys kalau nonton gini gak ada yang subscribe ada yang lihat ada yang like gua nggak semangat coy. <gif> Jadi jangan lihat doang ya karena yang subscribe gua baru 0,2% aja dari video-video lu lihat semua ya guys 10% lah ya guys ya. Jadi, subscribe gue lah, biar lu juga rezekinya lancar. jackpot terus, amin. let's go, kita turboin lagi langsung 10 kali aja, teman-teman. kita lihat ya, segacor apa Mirna saat ini ya, guys. ini gue main malam ya, guys. ya hampir subuh, malahan jam setengah dua subuh. menurut gue, jam gak begitu penting sih ya, tapi gini guys, ceritanya kita cocol dulu sebelum gue cerita. turun dulu satu bet ya, teman-teman kebet 400 langsung quick lagi ya guys lima kali cocoran manualnya. begini checklist ya teman-teman. sebelum gue lanjut cerita gue hitung dulu takutnya kelebihan atau kekurangan. kalau kelebihan kekurangan maaf ya. Bu, sambil ngomong ngomong sambil ngerokok juga guys. lanjut. gue kayaknya nyalain skipnya. DC on. 10 kali quick skip ya guys. jadi di grup gue itu ada namanya bang pongo aja ya bang pongo aja. sorry banget uh, pola lu belum bisa gue kontenin. karena gue deposit sampai empat kali pakai polanya bang pongo masih belum jackpot guys <laughs> jadi habis 400 ratusan lah gua <laughs> bang pongo ya nanti gua coba lagi malam ini ya bang pongo ya jadi teman-teman seperti bang pongo ini boleh ya gabung ke grup aja sumbang pola paling gacor leluh nanti gua kontenin bang pongo tenang begitu jackpot gua pasti up content kita lanjut quicknya dicopot guys keep checklist doang lima kali cocol manual teman-teman Gue selalu naik dua kali step, ya guys, atau satu kali step, ya guys, ya, biar jackpot kalau pas dapet scatter itu langsung naik pundi-pundi, guys. Jadi kalau bet-bet buat terlalu kecil, juga jackpotnya kurang, ya guys, ya rasanya ya, kalau terlalu gede, berbahaya, cepet habis ya teman-teman. Jadi naiknya satu kali step paling aman, ini kalau gua konten buat coba naik dua kali step, ya guys, biar jackpotnya oke. Okay. Dan langsung naik dua kali step, Rp1500 jadi jangan terlalu ngikutin gua Turun skip 20, ya, lu semua ya, coba bet-betnya disesuaikan dengan saldo kalian semua ya kalau lu punya modal 50.000 ya nggak usah dulu naik turun bet kalau pola belum habis ya guys boleh pokoknya variasi ya, variasikan aja teman-teman ya dengan insting kalian semua ya guys ya. insting lu semua jangan terlalu ngikut pola-pola gua lu boleh ngikut pola gua cuman betnya mainkan teman-teman karena bet ada yang gacor ada yang enggak nih masih belum eh good ya guys setelah masih turun nih guys ya lu lihat sendiri jadi ke kira 66.000-an bukannya naik nih teman-teman. Gua nggak tahu nih ya cacing-cacing Naga-naga lah apa gua gagal lagi atau gua, gua berhasil kali ini. Kita lihat aja Guys. Oke, kita lanjutin di turbo doang 10 kali, Guys. Masih di bet 1.500 ya, teman-teman. Ya kalau gua gagal berarti ini deposit gua yang kelima kalinya ya. Semoga yang ini berhasil, teman-teman, jadi profit dan balikin deposit gua yang ke tadi ya, sebelum-sebelumnya empat kali deposit gua. Oke, lanjutin quick doang kita copot 1500 nya kita mau turunin satu kali bed step ya, ke 800 ya sebelum kita naik ke bed gede banget nih cuy ya ini gak masuk akal cuman gua coba aja jadi naga sekalian atau jadi cacing sekalian guys kita lanjutin quick skip 10 kali teman-teman DC nya on jadinya bednya 1000 dari 800 ya teman-teman semoga keluar gratisan atau petir tampolannya ya Mirna ayo dong ya pelit-pelit emang bangkai sih si Mirna sih kalau lagi ngasih ngasih kalau lagi banyak scatter belum tentu bagus isinya gitu ya cuy ya <laughs> udah biasa guys oke lanjut dar kena dong Cet. eh gak mau teman-teman. gak mau disambit petirnya ya guys tapi petirnya juga kecil juga ya guys 35 ribu gue lanjut ke B3 ribu nih cuy lanjut aja ya guys ya Gua lanjut aja guys 20 turbo skip lanjut habis-habis ya, lah ya kita depo lagi kalau habis sekali lagi coba ya kalau ini berhasil gua konten, guys ya semoga ini berhasil let's go udah kan bener. berhasil guys <laughs> skater di bed 3000 gue bawa 100.000 ribu teman, teman ya mantul 300.000 ribu eh 300 ribu ribu berarti kalau buy maksud gue begitu ya teman-teman. semoga bagus sisinya oke hati dikasih lagi Mir hijau mantap dikat tampol toska Mir gak mau co Terus kayaknya mau pencacau aduh gue blok eh si Mirna babi gue blok ayo lagi ayo gak mau ceng ayo Mir jangan kayak anjing Mir kesal gue Mir ayo Mir ayo Mir pecah gak peca -peca, cok enggak mau pecah-pecah coba eh siap bijo tapo dah elah sekali doang Oke petir sambut dong enggak mau sambut lima lumayan mirgoblok lu mir goblok, lumir, mir oke ijo sedih ditampol lagi Gak mau lagi cok. Gak mau lagi aduh 6 lagi free spin goblok bener si mirna oi dar mantep-teman mantap, mantap. eh mantap ijo cok. Toska kasih mirna oke Toska dikasih mirna apa lagi nih apa nih aduh gak nyambung lagi kan gua juga bingung yang lihat apaan gak nyambung lagi cok. Terlaluan sini pelit bener ya sama gue ya terlaluan ya terlalu bener dah kuning mantap biru eh siap I, biru tua eh toska Ih sabit toska kurang satu satu goblok eh bener bener dah dah anak monyet anak boy anak boy eh kejar petirnya mana mirna buset lampu aja warnain merah semua lu aduh pelit sama gua lu rambut tuh mahal ya bleachingnya mahal tiga mantap nempel toska nggak mau cok Oke, okay. lihat jadi berapa, cuma jadi 89,80, teman-teman naik lagi, tapi bunyi-bunyi ke 115,000, agak pede lagi untuk cocol terus ya guys. Ya, ingat ya guys, lu jangan terlalu ngikutin pola gua atau bet gua, lu ngeboleng ngikutin pola gua, tapi inget betnya ya guys. Ya, jangan terlalu ngikutin gua, lu sesuaikan dengan saldo lu. Yang paling bagus adalah tidak lebih dari saldo ya guys. Kalau lu punya CP, ya gede-gede 1500 lah ya, jangan lebih jadi ini, ini gua udah nekat parah ini cok berbahaya coy ya tapi kalau jadi jadi bener nih ya kita lihat sama-sama jadi apa kagak nih? Gue cari langsung jadi gede gitu coy. Oke dua skater turun lagi dong satu skater mirnae tiga skater maksud gue dua skater lagi. Ayo Mirna turunin dua skater lagi dong. Gak mau goblok cuman satu coy. Coy ayam seru. Oke kita lanjutin turbo doang guys di 10 kali. Nah begitu ya enam ribu dapat lagi skater di dua ribu kalau baik cuy. Mantap. Masih B3000-an DC-nya on ya teman-teman. Let's go Mirna. Dar enggak mau nyangkut kolok. Ayo dong. Oke kuning. Biru tuh dong Mir. Udah jam pagi nih gua traktir sendiri lagi goblok. Sabit. Oke biru. Dua. Sabit sabit. Nah, mantul ada ada petirnya juga tiga lumayan. Tambahin tambahin petir Mirna goblok Gak mau, Cok. Gak mau bener ya Mirna ya. bener benar goblok si Mirna dar. Ayo dong. Aduh Mir, lu pelit bener Mir, pecahnya banyak doang, baru 32 ribuan ini Mir, belum profit gua Mir, mantap Tosca, oke kuning duluan teman-teman Tosca biru tua, iya mantap, Tosca kena yang nyangkut, lumayan ini 5, tambah ya guys Dar, ke oke 31 80, Cok, pagi Mir, bintang kamu pecah Cok, kurang banyak Kurang banyak Cok, dar Jancok, jancok, si Mirna jancok. Oke, kuning dapet, sabit, sabit Mirna jangkrik jancok, jancok, cok cok co, co. Oke, mantap, 10 dar, 18.000 Ayo dong, Mirna, masa cuma 80.000 ribu. udah pasti bangkrut ini guys. Kalau lupa ya guys, ya bangkrut guys, bener-bener guys, ya, dar, mantap. Terungkat dah. Oke, lagi, ah sekali doang, cok. 1800 doang, cok. 1500 oke, kuning terakhiran, bagus lah ya, bisa lah, boleh lah ya, nggak mau goblok. 17 doang, cok satu jempat lima enam guys, ai ai sabit, oke makan petir dong enggak mau cok, tiga skater udah melihat kelihatan dua skater turun dua kali ya guys, kita turunin satu kali bet di bet seribu seperti awal lagi teman-teman kuik doang lima kali guys, jadi kalau lu punya modal kecil bednya ingat guys ya menurut gua kalau naik itu setelah habis pola aja ya tapi kalau mau ikutan gua boleh boleh boleh tapi lihat dulu ya kegacoran Simirna sampai setingkat apa guys kalau lagi gini jangan coba-coba pakai bed seperti gua naik dua kali turun satu kali step ya guys ya nanti lu step beneran kita lanjutin ke skip 10 kali guys jadi abis pola baru lu naik bet gitu ya, Abis pola naik bet sekali turun lagi sekali gitu. Atau mau ikutin gua persis boleh juga lu cobain aja kalau lu dananya adem, cobain aja ya pakai bet-bet gua ini guys. Guys, dapat Oke, ini bet 1.500 kalau buyus 20 ya turunnya tadi dua puluh. Semoga lebih bagus isinya nih cok Kita lihat sama-sama, Dar. Oke, Tosca sekali lagi dong. Dar. Mantap hijau, lagi dong kuning. Oke, merah dulu Cok, yang dikasih kuning Eh, siap Yang kuningnya juga dikasih, cuy Ohi, hati dikasih lebih bagus Lebih cakep dari yang tadi nih, cok, Isinya, cok. Oke, lumayan 7 dari <laughs> Nice Lagi, Mir Sisa berispin masih banyak nih, teman-teman Aduh, merah Ati kamu mau pecah, cok. cuy mau baca ya Sisa berispin masih 11 dar, gak mau 12 goblok, kamu mau lampol dia, dua 12, cuy Itu mengalir, tingalir gitu aja Goblok si Mirna Mirna Astaga, stangir, astaga, Oke, tujuh belas dar sembilan ribu sembilan ratus Cudar, mantap sekarang, cok. Satu kantong layar diar, lumayan nih, cuy Tapi tujuh ratus perak doang. Oh iya, ini besar lima ratus, Gue lupa. <laughs> Gue lupa tadi 240, sekarang puluh ribu kalau beli ya, lebih kecil coy Semoga pecahnya lebih banyak dari yang tadi ya nah, mantap kan bintang kan lagi hijau kasih mirai biru tua coy Hijau kurang satu, hijau kurang satu Mantap, diturunin dua malahan Sabit mirna Eh nggak mau goblok, eh nggak mau goblok eh Sabit mau turun coy Udah 24 ini lumayan superb Superb guys, mantul 145 naik lagi puni-puni guys ya Dan Mantap, dikasih biru kuning dikasih bintang Bintang, hai bintang-bintang di langit, nggak mau pecah, cok. <laughs> Lumayan nice, guys. Oke, ini 184 lebih bagus dari yang tadi, ya guys. Ya, tadi aja 100 aja, nggak nyampe goblok bener dah. Beta 240.000 ribu, 100 aja nggak nyampe, cok. Jadi bener ya, hati-hati dengan bet teman-teman semua yang lagi lihat konten gue, guys. Oke, kuning hijau dong, bintang biru tua duluan, guys. Baru hijau nih, kayaknya dar. Wih, sabit hijau dikasih teman-teman dua-duanya, boom, tambahin. Lumayan nih, kecil-kecil, jadi gede nih, guys. 32 puluh kali dar <laughs> Naik guys, budi-budi, guys. Akhirnya, tiga puluh ribu, tiga puluh mantul. Oke, modal gue, hilang tadi udah balik nih, cuy. Sedikit lagi buat profitnya, ya guys. Ya, <laughs> udah profit, udah lah, ya. Lumayan, profit berapapun, kita syukuri. Teman-teman, jangan terlalu tamak nggak jadi profit. Totos abis banyak, guys. <laughs> 409 825, gua lanjutin, eh, gua salah, cocol goblok, eh, salah, cocol gua. Cek gue coy <laughs> Kepencet anjir anjir gue dikompet ngomong aja tapi ini bagus dapat skater apakah apakah dapat skater dapatkah apakah nggak dapat cok eh gue salah coco lagi ges ges ges ges salah ges ini polanya ges salah mirna mirna Astagfirullah. oke kita lanjut aja lah ya udah terlalu terlanjur salah gue ini salah pola ges ya harusnya buat pola yang awal gue pakai pola yang awal-awal lagi Di Mirna lu boleh cek video gue yang sebelumnya ini pola mirna yang video sebelumnya ya guys gue taro di deskripsi aja deh ya biar lu gak bingung gue cobain ini karena bed gede ya guys ya cobain bed gede biar kagak salah ya guys ya biar dapet sketarnya kalau gue nanti berhentiin nggak di refresh layar nggak di refresh nah, dapet anjing ngomong aja gue lo kaget gue aduh aduh Oke cakep bintang sekarung cok seduh Hahaha <laughs> lima guys udah lah ya ini udah gue salah udah udah gue salah sekolah gue lupa sendiri aduh kacau tapi gue dapat skater guys jadi habis skater ini gue pamit lah guys ya semoga ini profit dan ini modal gue yang hilang juga udah balik cuy ya kita lihat sama-sama jadi berapa ini ini kalau lu buy 480 ribu ya kebangetan kalau nggak dapat 500 500 aja mah guys berarti mirna emang emang parah ya. lagi jelek berarti ya guys ya tapi sedang lah ya, segini masih ada scatter kalau jelek nggak ada scatter sama sekali atau petir guys, nggak kena-kena petirnya <gif> ini agak lebih mending lah ya aduh nggak mau pecah-pecah lagi, oke ini lima yang angkut lima teman empat ratus mantap 13.440 nih cuy lumayan mingis jiger, 10 dar 334 baru nice aja teman-teman, ayo dong sensa dong, lumayan dong sejuta lah ya maulah sejuta Mir, boleh lah Mir oke mantap ini pecah, aduh sekali doang teman-teman 209.760 guys Gua salah pola jadinya ya udah ya abis ini gua udahin aja Untungnya gua masih dikasih Skater kena cok 8-18 nih lagi Anjing gak mau cuy 18 doang 300 oke okay lah ya 208-744 Oke okay guys gue mau WD thank you udah lihat gua See you on the next game bye bye